Rahayu, Rahayu, Rahayu sagungin Dumati. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Jawa Kawadar Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan mengajak seluruh para pemirsa untuk kembali memahami tentang petung Jawa Petung Jawa ini sudah banyak yang dilupakan oleh orang-orang Jawa Padahal ini sangat penting kalau menurut saya Apa mungkin dia tidak mau dianggap ketinggalan zaman atau nggak mau dianggap sebagai orang klinik atau orang kejawen yang saya maksud dengan petung jawa adalah petung yang berhubungan dengan hari dan pasaran juga wuku termasuk paringkelan petung jawa ini biasanya digunakan untuk dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup yang berhubungan dengan kegiatan yang sangat sakral contoh untuk menghitung perjuduan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 atau memenuhi kebutuhan hidup hidup itu harus makan jangan sampai kurang yang dimakan orang hidup juga harus nyandang tetapi jangan sampai nyandang utang apalagi sampai nyandang susah yang kedua jika punya kemauan apa saja besar maupun kecilnya ini harus bisa terlaksana dan bisa tercapai nah ini perlu kita benahi dan kita cari jalan keluarnya Jalannya lewat mana? Mari kita cari bersama-sama Supaya ini semua bisa tercapai dan dengan sempurna Artinya sempurna itu genap Tidak kurang juga tidak lebih Kalau kurang mau dicari kemana Dan kalau lebih juga mau ditaruh di mana. Ini yang harus kita benahi Dalam petung jawa meskipun tidak 100% Tepat tetapi perkiraan waktu dan yang dihunut berdasarkan petaun hari kelahiran Ini tidak bisa dianggap remeh Hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum di dalam perhitungan tersebut Sangat penting dalam perjalanan seseorang Nilai neptu sendiri diawali dari yang paling rendah Yaitu nilai 7 sampai yang paling tinggi nilainya 18 Yang terendah itu hari Selasa Waki neptunya tujuh, dan yang paling tinggi hari Sabtu Pahing, neptunya delapan belas. Nah, dari nilai neptu inilah kemudian semua yang mencakup karakter dan watak seseorang ini bisa diketahui. Hari itu pada umumnya ada tujuh. Dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, kemudian pasaran ada lima. Dari pasaran Legi sampai dengan pasaran Kliwon.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 Hari tujuh dan Pasaran Limo seperti yang kita pakai sekarang ini, yaitu Pasaran Limo dikarang lebih dahulu oleh Empu Radi, Kemudian setelah tahun 288 sebelum Masehi, baru dikarang lagi hari yang tujuh itu. Ini nanti akan saya sampaikan melalui ajaran Pranoto Mongso secara lengkap dan gamblang. Kembali dengan hari tujuh. Hari tujuh itu zaman Jawa kuno, dinamakan Sabtoworo. Sabtoworo ini adalah yang pertama hari Radite. Radite itu berasal dari dayanya Sang Yang Suryo atau Matahari, yang sekarang menjadi nama Hari Minggu. Lalu yang kedua, Hari Somo. Hari Somo ini berasal dari dayanya Sang Yang Chondro atau bulan, yang sekarang namanya menjadi hari Senin. Lalu yang ketiga, Hari Anggoro, Anggoro ini berasal dari dayanya sang yang Kartiko atau Bintang yang sekarang namanya menjadi hari Selasa. Lalu, yang keempat, hari butuh. Butuh ini berasal dari dayanya bumi atau tanah yang sekarang namanya menjadi hari Rabu. Lalu, yang kelima, hari Respati. Respati ini berasal dari dayanya api yang sekarang namanya menjadi hari Kamis. Kemudian yang keenam, hari Sukro Sukro itu berasal dari dayanya air Yang sekarang namanya menjadi hari Jumat Lalu yang terakhir atau yang ketujuh Yaitu hari Tumpak Tumpak itu berasal dari dayanya angin Yang sekarang namanya menjadi hari Sabtu Inilah hari tujuh yang dikarang oleh Empuradi Yang sekarang kita pergunakan setiap harinya Kemudian Pasaran Limo, Pasaran lima ini dulu namanya Hari Poncoworo yang sekarang menjadi pasaran Limo. Pasaran Limo itu diantaranya yang nomor satu hari seri dengan cahaya putih atau petaan yang sekarang namanya menjadi nama pasaran legi lalu yang kedua hari brahma itu dari cahaya kuning atau jenean yang sekarang menjadi nama pasaran Paing. yang ketiga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 yang sekarang kita gunakan untuk lebih memudahkan pemahaman ini serta gampang diterima saya awali dari nama hari yang pertama yaitu hari Minggu kemudian nama pasaran yang kedua yaitu Pahing. jadi saya mulai dari hari Minggu Pahing pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang sifat, watak, dan karakter juga pekerjaan rezeki termasuk jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir pada hari Minggu Pahing. Nah, dalam video sekarang ini saya akan melanjutkan atau menyampaikan sifat dan perjodohan atau karakter bagi orang-orang yang lahir pada hari Senin Pahing. Watak serta sifat dan karakter orang yang lahir di hari Senin Pahing dalam petung Jawa. Orang yang lahir di hari Senin Pahing disebutkan memiliki watak seperti lakuning lintang. Maksud dari watak adalah bahwa mereka termasuk orang yang tertutup. Mereka lebih suka dalam kesendirian, menyepi, dan tidak banyak bicara. Tetapi mempunyai wawasan yang luas, kecerdasannya di atas rata-rata dan menyukai kebersihan. Berdasarkan petung Jawa, weton Senen Pahing mempunyai nilai neptu 13 Jumlah ini diperoleh dari nilai hari Senen Senen itu nilai neptunya 4 dan nilai pasaran Pahing itu nilainya 9 Watak menurut seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bahwa orang yang lahir dari hari Senen Pahing memiliki sifat yang tertutup Tetapi selain itu juga ada beberapa hal yang dimiliki dalam watak dasar mereka. Sekalipun sebenarnya orang ini jarang marah, mereka biasanya termasuk orang-orang yang sangat mengerikan jika sampai tersinggung perasaannya. Dia tidak akan segan-segan untuk membantahnya. Siapa saja yang menurutnya dianggap salah dan mereka pun akan sulit untuk menerima kenyataan jika mereka salah. Mereka sulit untuk meminta maaf terlebih dahulu karena sikap angkuhnya itu orang yang lahir di hari Senin Pahing juga seringkali jadi orang pelupa mudah kena tipu dan memiliki banyak musuh akan tetapi terlepas dari karakter buruk tersebut orang yang lahir di Senin Pahing juga memiliki sikap dan sifat yang mulia mereka tergolong orang-orang yang suka bekerja keras sangat kreatif, sanggup menderita, suka Kebersihan juga suka menolong dan memiliki kesungguhan yang kuat saat akan mencapai cita-citanya. Kemudian pekerjaan yang cocok dengan sifat dan watak yang dimilikinya, orang berweton senenpain akan cocok dengan mencari penghasilan dengan kemampuan dirinya sendiri menjadi seorang wirausaha dan bisa menjadi bos dalam perusahaannya yang dipimpinnya sendiri. Mereka tidak cocok menjadi karyawan, PNS, pekerja buruh, pokoknya tidak cocok bekerja menurut perintah orang lain. Kemudian masalah rezeki bagi orang yang lahir di hari Senin, Pahing rezekinya biasa saja, tidak pernah berlebihan, tetapi cukup untuk menutupi kebutuhannya sendiri. Lalu tentang jodoh pinasti neptul 13 yang dimiliki akan sangat cocok bila ketemu dengan orang yang lahir di hari dan pasaran seperti hari Selasa Legi neptunya 8 Jumat Pon nilai neptunya 13 Sabtu Paeng nilai neptunya 18 Minggu kliwon nilai neptunya 13 Senin Paeng nilai neptunya juga 13 ini ketemu jodoh pinasti apabila bisa menemukan atau ketemu dengan hari-hari yang saya sampaikan tadi Jodoh pinasti itu jodoh yang ditentukan hari dan pasarannya Bagi kedua pasangan yang ketemu hari pasarannya berjumlah 21, 26, 31 Pasangan ini akan selalu bahagia Tidak pernah kekurangan dalam bentuk materi Pasangan ini akan selalu memberi motivasi satu sama lain jadi, kehidupan dalam rumah tangganya akan selalu bahagia Tetapi yang menjadi tolak ukur dalam berumah tangga Dalam kondisi sekarang ini bukan soal rezeki atau harta yang melimpah Banyak orang kaya tetapi kehidupan dalam rumah tangganya Tidak tentram maupun tidak pernah akur selalu cekcok. Ini karena perkawinannya bukan ketemu jodoh pinasti. Seperti yang saya sampaikan tadi Terus bagaimana solusinya Yang sudah terlanjur nikah Tetapi jodohnya bukan jodoh pinasti Apakah mau pisah terus nyari yang baru Supaya ketemu dengan jodoh pinastinya Sepertinya kalau ini yang dilakukan Ini tidak akan menyelesaikan masalah Yang ada mungkin malah akan tambah masalah Solusinya kalau saya boleh memberikan masukan begini bagi yang sudah menikah, tetapi bukan dengan jodoh pinasti, caranya harus membangun nikah. Ada cara yang harus dijalankan. Coba cari hari dan pasaran saat pernikahan Anda tadi, atau Anda dulu. Umpamanya pernikahan Anda pada hari Minggu Kliwon. Usahakan setiap hari Minggu Kliwon, Anda membikin bancaan atau biasa disebut dengan tumpengan tumpengan itu dilengkapi dengan urapan serta telur ayam 20 yang sudah direbus lalu ditaruh mengelilingi tumpeng kemudian undang teman-teman anda atau sahabat anda dan katakan pada mereka bahwa hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami supaya selalu mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin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 Paling tidak, minimal Anda lakukan setiap tiga bulan sekali Artinya setiap tiga minggu kliwon sekali atau 105 hari sekali Ini Anda bikin bancaan atau tumpengan Pasti ada yang tanya kenapa tidak tanggal yang dipakai untuk membangun nikah Seperti yang sudah dilakukan kebanyakan orang-orang zaman Jawa dahulu Untuk melakukan kegiatan yang sakral, yang dipakai itu hari pasaran dan bukan tanggal masai atau tanggal jawanya Kemudian dari mana dan apa artinya kata-kata Sri Lungguh Jindong Loropati Ini yang dinamakan paringkelan somahan Paringkelan itu apa? Paringkelan itu dari kata ringkel Artinya apes atau naas Sedangkan somahan itu perkawinan atau jeduduan Jadi kesimpulannya dari Sri Lungguh Gendong Loropati itu merupakan apesnya jodoh atau perkawinan. Coba mari kita jumlahkan kembali. Hari itu ada tujuh yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada lima yang diawali dari Legi sampai dengan Kliwon. Jadi tujuh ditambah lima sama dengan dua belas. Dua belas ini kalau dalam bahasa Jawa itu dibilang Rolas. Rolas di sini maksudnya adalah ronglas artinya dua orang antara laki-laki dan perempuan ini disatukan dengan cara pernikahan maka dicarikan hari dan pasaran yang cocok supaya perjalanan hidup mereka bahagia kemudian artinya Sri Lungguh Gendong dan Loropati Sri itu artinya rezeki orang yang menjalankan perjuduan atau dodoh pinaskinya ketemu hitungan seri biasanya rezekinya akan selalu ada dan mengalir terus kehidupannya akan selalu senang kemudian yang kedua lungguh lungguh itu bisa kedudukan atau jabatan atau memang duduk diam saja tetapi di sini lungguh yang tidak mau berusaha sama sekali tidak mau berkarya selain hanya duduk diam Perjuduan yang ketemu nomor dua atau lunggu biasanya hanya mengharap belas kasih dari orang lain. Ini akan menjadi pengangguran. Tidak mau berusaha, pekerjaan pun kadang-kadang menunggu dari pemberian orang lain. Lalu yang ketiga, gendong. Gendong itu membawa beban. Perjuduan yang ketemu hitungan nomor tiga atau gendong, ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat. Lalu yang keempat Loro Loro itu sakit Perjuduhan yang ketemu hitungan nomor 4 atau Loro Biasanya sering sakit-sakitan Selalu bergantian antara yang laki-laki maupun yang perempuan Lalu yang kelima Pati Pati itu artinya mati menuju pati Dalam perjuduhan yang ketemu hitungan nomor 5 ini Menjadi angger-angger atau larangan Yang tidak boleh dilanggar karena bisa mati rezekinya, juga bisa mati orangnya dari pihak pengantin atau salah satu dari kedua orang tuanya Orang tua yang laki-laki maupun orang tua dari perempuan Inilah sifat dan perjuduan dari orang-orang yang lahir pada Weton Senin Pahing Semoga bermanfaat Sampai ketemu dengan penjelasan video berikutnya mengenai orang-orang yang lahir pada Selasa Pahing Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Jika ada salah kata dalam penyampaian saya Saya mohon maaf Rahayu, rahayu, rahayu syakming tumati